lagi. Wah, ini ini yang panjang. Mantap, saya Oh. ternyata Uh, alhamdulillah. ternyata sini, guys. Di sini. Gusin. Dulu. dulu, Hah? Makan sih. sudah sudah Loh. Uh. Oh, eh. uh. Uh. Tuk. Uh. Kena ini kena. Kena ini. Nah, kan lepaskan. Oh, uh, gede Yang gede habis masang, guys. habis entah. sekali langsung aja kita tarik oh karena ini nyata memang sangat killer ini pakai mata kail leher panjang. Hmm. Uh, mantap warnanya, teman -teman. Hmm. sekali hehehe, hehehe, uh hmm. oh. hmm, kita lihat sebesar apa Tunggu tunggu sini sini sini dulu, alhamdulillah Apapun kuning Tengok Oh, ngini Kan. sudah ini namanya apa ini? Ah, Terlalu lepaskan? Oh, Buat kegegas ini, guys. Ya, yang kegegas. Ah, habis pasang, gas. habisin. Ya, habis